Dia jangan laluan dengan orang Melayu ya. Oh. Sebab Melayu ini dia ada darah DNA Mediterranean. Darah kita nih, ada darah, darah bani Israel. Oke. Okay. Menurut kajian bahwasannya orang Melayu, bangsa Melayu, ya kan, itu DNA-nya itu ada bani Israel seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Melayu melawan daripada Israel, melawan istilahnya Yahudi, ya kan, seperti itu, maka Melayu akan menang. Satu ya, bangsa satu pemuda di ya Plastin yang mengucapkan Sayyidina Muhammad kata, Wahai pemuda Indonesia, Wahai pemuda Malaysia, maiz, sebab dalam hadis yang menyebut pertolongan untuk daripada akhir zaman akan datang dari timur, insya Allah.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 Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan di mana bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan dan juga ya yep, terbebasnya kita daripada api neraka dengan apa dengan adanya malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Oke, okay, kali ini kita akan meresensi sebuah video guys yaitu Yahudi lawan Melayu boleh kalah Sheikh Zainul Asri. Oke guys, langsung saja kita play videonya, let's go Oke, di sini dari Cahaya Kesaksian Oficial guys Jangan lupa di subscribe ya guys ya Jom kita tengok videonya guys, let's go Innal Habib Al-Mustafa Sekarang, ini nak kira-kira makanya Semua bakal nak pika flastin Bakal bisa lah Hebat orang Malaysia alausinah muhammad. orang Malaysia ni hebat. sampai serang godam apa? he fb apa ni pish israel. So, alausinah muhammad. masyaallah. panne ibuk kawan kata apa? sepah. ah ko ya. ko ya. saya tengok video video apa budak budak saya kata ialah keadaan adiwadi teratur dan subhanallah mana apa faham daripada malaysia berdepan dengan yuguti apa fahamnya tak tahu yang saya faham dia sebenarnya macam ni maknanya hmm. hanya orang melayu ni orang melayu ni saja bertemu wah dengan iruti palestin tu Yehudia Plastik ni hal lawan dengan siapa pun dia nak Dia jangan lawan dengan orang Melayu. Ya. Oh. Sebab Melayu ni, dia ada darah DNA Mediterranean. Ni kajian daripada satu orang pescara UKM. Darah kita ni adalah darah darah Bani Israel. Okey. Menurut kajian, bawasannya...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 satu bangsa yang hilang dua belas bangsa Yahudi tu kan ketika mana Nabi Allah Musa nak laut, nyeberang so, Muhammad, terbelah jadi dua belas lorong dan saya sampai di, di, di, di, di sini tempat Allah M.S. telaga dua belas telaga setiap-setiap telaga. <tuh> telaga ni kepunyaan setiap bangsa dua belas bangsa dua belas telaga dan walaupun anda boleh kena keadaan saya tak Perhatiin kesan-kesan Islam yang jaga Firmanya telaga gelagat sudah terlambat ditutup oleh masyarakat. Waktu mana saya berada di lembah yang Nabi Allah Musa dengan kaum dia tu dengan Nabi Allah Harun, Allahumma salli ala sya'ina muhammad, ada sekotai batu besar. Sekotai batu ni memancarkan golpeh mata yang mengikut bangsa. Ketika itulah Allahumma salli ala sya'ina muhammad. Nabi Allah Musa. Allah panggil ke Tursina tinggih Nabi Allah Musa dengan kaum dia yang sampai jadi isu lembusan ni ni. Ha 12 bangsa ni satu bangsa hilang Satu bangsa hilang Allahumma salli ala Al Sayyidina Muhammad. Bangsa binah yang disebut the lost tribe. Bangsa yang hilang ni. Allahumma salli ala Al Muhammad. Bangsa yang hilang ni, menurut maklumat sejarah yang saya berbincang dengan seorang ahli sejarah, bangsa inilah yang berpindah mai ke Mobeu. Dia panggil piut Nabi Allah Sulaiman. Cucu-cicit piut inilah yang mai ke Mobeu, Almusalallah sana Muhammad yang bawa teknologi pembuatan besi. Sampai laki-laki kita ke Mobeu, di sana ada sungai batu. Tempat, pem, pem, pro, tempat memproses besi. Okay. Ini teknologi besi. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ Kan? Ayat yang berkenaan dengan Nabi Allah Daud yang Allah bagi ke, ke, ke teknologi untuk membuat besi. Jadi, kita ni Allah SWT keturunan dia boleh bermula, bermula daripada Yaakob Nabi Allah Yaakob lepas tu Nabi Allah Yaakob ada anak nama Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yusuf ni <coughs> dia ada dua anak nama Ebram dan Menihsah Ebram dan Menihsah jadi Menihsah ni lah keturunan orang Melayu dia titih Allah Masjid keturunan orang Melayu jadi sebab itu jadi, boleh dikata juga bahawa keturunan orang Melayu ini, ya kan, berarti dari Nabi Yusuf Alaihissalam. Allahu Akbar. Yang, yang, yang apa ni, yang yang, yang duk kena Yahudi ini bukan, Ustaz. Ustaz, budak-budak coca, Budak-budak kan budak-budak? Budak-budak muda? Ya kan? Masa'lah, saya nama Apa tu, hak kawan Yahudi tu? Oh, my friend, Malaysia, rata tu. Kan ditunjuk apa dengan mak kau belakang tu? Akhir lepa buat balik. Dengan dengan neraka Allah apa apalah buat eh. Ini letuk sampah ah. Jadi mananya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia ni orang Melayu boleh sampai dia panggil apa? Tek apa? Koyak tu. Allahu akbar. Fahamlah makna. Ak nilah bangsa yang akan berdepan dengan Yahudi tu pun sampai pada sinama. Yahudini Lepas tu takut ni bangsa ni lebelah cari lepas cari bangsa menesa ni. Di antara bangsa menesa ni ialah Afghanistan. Kat tulep buat isu sama bin Laden dia lepas pi sana nak cari bangsa menesa ni nak hapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Sampai sampai begitu rupa banyak bukan Bangsa Islam menesas ni dua je iaitu Melayu dan juga bangsa bangsa Afghanistan. Bahasa Afghanistan bahasa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pashtun. Pashtun, Pashtun. Pushto. Pushto tu bahasa menesas. Alai bangsa menesas ni tak Islam. Seperti orang Hawai. Huawei tu masa menengah juga dia macam Melayu juga. Kan? Tapi tetap, -tetap Islam. Jadi hak Islam ni pushto dengan Melayu dia. Ya? ni Allah Allahumma salli ala salamah, ni. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Malaysia, Indonesia, Allah salli ala sayyidina Muhammad, Brunei. Kan? Di selatan Thai ini Borneo oh, ni dipanggil gugusan gugusan kepulauan Melayu. Dan kita pula tak di tak panggil benua Melayu Benua ni lah satu satu tanah, satu daratan yang tak berpulau, pulau panggil benua. Kita ni Allah Dia, dia, dia kita ni Allah masya Allah saya nama dia gugusan pulau-pulau, Sulawesi, Riau. Tadi dia dia ber pulau-pulau. Allah masya Allah saya nama. Okay. Jadi sebab itu Yahudi sangat berhati-hati dengan bangsa Melayu. Suatu mana Almarhum Syaikh khususnya Melayu ni, Ialah tanah Melayu kita ni. Allah Muazzin yang ada senamaan. Baik, baru ada kesultanan petani, ada kesultanan tanah Jawa, ada kesultanan Sulu. Baik, jadi dihapuskan kamu ke semua kesultanan lepas. Dia jajah kita Tapi dia tak hapuskan Kesultanan tanah air. Allahumma bayu Allah SWT lies不起. Sebab Hak ni tak boleh buat lebih kurang Dia ada cara dia Dia jumpa ni lah Allah SWT Ni lah ibu Menis Allah SWT Hak ni tak lebih kurang Kalau buat lebih kurang Dia panggil apa? Sihat dia Sihat Orang pada hati saya Allah SWT jadi sebab itu sewaktu mana dia berjaya mengkristiankan Indonesia tapi dia tak boleh untuk menyesamkan orang Melayu di tanah Melayu ha? dia tak boleh nak mengkristiankan orang Melayu di tanah Melayu Belanda berjaya mengkristiankan orang Indonesia kalau ni belum dia tak pergi KT Indonesia bila sampai di Indonesia nak taksi dia tanya driver taxi tu. Tanya dia betul tak? kata di Indonesia satu keluarga ada Islam ada bukan Islam. Dia kata betul saya sendiri keluarga macam tu. Abang saya Kristian. Betul betul. Tapi ni tak boleh buat di tanah Melayu Belanda yang berjaya buat di Indonesia tak berjaya buat di tanah Melayu. Portugis nak buat tapi tak berjaya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu pasbotan. Malaysia pernah dijajah, Tanah Melayu pernah dijajah oleh Belanda. Belanda main nak buat tak berjaya buat Akhirnya bila mai Inggeris orang putih persoalan sama Muhammad orang putih ni dia ada cara dia. Orang Melayu tak berjaya di tak boleh mengkristiankan dia tapi boleh cara hidup dia diubah jadi cara hidup orang putih. Ah tu orang putih boleh buat. Setakat tu. Jadi subhanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sebaik tak dihapuskan kesusahan dalam Melayu sebab Hani kena berhati-hati. Sebab ni bangsa dia sendiri. Kumpul dia sendiri. Sebab itu Masalah Sina Muhammad Inilah Allah Ni orang Dalam internet ada banyak orang bahas ni Masalah Sina Muhammad Ni bangsa ni lah Yang akan ke Palestin Membebaskan Umat Islam di sana Insya InsyaAllah Maknanya Orang Melayu akan Merintah dunia nah, Itulah sebabnya Pasal apa Kita ni Sampai Orang Palestin pun Ni yang saya baca Pada pandangan saya Kau oh, ya <tuh> <tuh> Dia boleh kata Dekat dekat tu dekat tentera Israel Ero. Masa kita koyak. Jadi subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi koyak ah. Apa? apa? Koyak tuyuk kamu pun koyak juga. <laughs> <laughs> Jadi insyaallah Rasulullah sayyidina Muhammad akan meleset sangat hebat. Dan saya ada satu orang sahabat saya berfungsi. Waktu mana kafe apa ni yang bawa bantuan kemanusiaan ke ke Gaza. Soalnya semangat dari Imam Murad, Saudara Muhammad. Bila kafe tu kita tangi komando Israel turun dengan helikopter. Jadi waktu the tomb maknanya kawan-kawan uh, uh, kita, Saudara Syria segala yang selagama seperti Turki dan bangsa-bangsa lain bila ramai tanah orang Melayu, orang Malaysia ditanya, Malaysia? Ah uh, satu bila sebut Malaysia dia tak timbang. Sedangkan laser dah ada, ini Ditarik pergi. Allah mursalin ada senama. Seorang kawan tu pakai wholesale, kos bom moh ya, kawan dengan komando tu. Bila Malaysia dia tak, dia tak, dia tak buat Kalau dia buat dia kenal. Ini oh, macam pantang larang dia panggil macam Allah mursalin ada senama Muhammad macam Allah mursalin ada senama Muhammad macam ulang dengan buluh, buluh lemah, ulang ni bila buluh lemah langsung. Nah, itulah bangsa tu dengan kita. InsyaAllah Jadi doalah insyaAllah mudah-mudahan Allah izin orang Melayu Islam ni Hebat orang Melayu Islam ni Sebabnya kita sebangsa Dengan mereka juga Sebab Nabi Allah Ibrahim ada istri-istri Tiga isteri Hajar sarah Dan Fantur Hajar melahirkan Nabi Allah Melahirkan bangsa Arab Sarah melahirkan bangsa Bani Israel, masa Yahudi Kontorah melahirkan bangsa Melayu Siapa Kontorah ni? Kontorah ni ialah Ibu kepada orang Melayu Isteri Nabi Allah Ibrahim juga Dan nama orang mana? Ha, kita boleh merujuk dalam Dalam kitab Al-Kamil Fittariq Allahumma salli ala sainan Muhammad Yang disusun oleh, uh, misalnya Al-Senamah Muhammad, Al-Kamil Fit Tareeq yang, yang disusun oleh Ibn Asyir dan juga al wa Wanihaya yang disusun oleh Munajat, saudara Senamah. Tu dalam tetapi kita arah Allah, jadi boleh berojok enam enam anak. Nabi Ibrahim dan nama orang anak, khabarnya kompor. Hajar leh so anak ya, Syaraf leh so anak ya, Hajar melahirkan Ismail Salam sejahtera Sarah melahirkan Israq waktu kami pergi jalan belah Sinan dulu memperlih makan satu kedai saya dengan kawan saya saya nama Muhammad saya warak tak panggil saya Muhammad Muhammad warab dia panggil Muhammad Zain Asri dia panggil Muhammad saya pun kenalkan dengan kau warak. Ismail eh anak Muhammad kawan saya tu Israq Anak Ishak Anak Yahudi Yahudi tu kan. Jadi orang, orang Arab tak nama Ishak Ishak Jadi Kita orang Melayu ni Ismail ada Ishak Wala terisyuk Tapi dengan kontorah Ada enam orang anak Allah SWT Dia kami Campur kuno Nabi Ibrahim tu berkahwin dengan Kontorah tu ialah Seorang perempuan Daripada Campur kuno Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah wa Muhammad, maknanya sebab itu Allah muliakan kita orang Melayu ni bila sebut Melayu Islam. Salla ala sayyidina Muhammad, bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Melayu ialah bangsa yang paling ramai mengamalkan agama. Orang Arab, tak ramai tak sama orang Melayu. Melayu Islam. Kekusan kita alhamdulillah. Jadi tunggulah lah masa. Ini caranya macam mana tu khajar Allah yang khajar kita cuma Alhamdulillah serangan peperangan dah berlaku cakap cyber Al-Sainal Muhammad Baik. jadi subhanallah sebab itu kalau kita tengok dalam dalam satu viral yang cerit meluang rumah kita dan saya nangis dengan video tu satu bangsa satu pemuda di plastik yang namun Al-Sainal kata wahai pemuda Indonesia wahai pemuda Malaysia maail lah. Sebab dalam hadis yang menyebut Pertolongan untuk daripada akhidaman Akan datang daripada Timur InsyaAllah Mudah-mudahan Allah merahkan kita Untuk menjadi hamba dia Moga-moga Allah SWT Masyarakat Muhammad Mengangkat kedudukan Kita semua untuk Memperjuangkan Islam Di akhidaman ini insyaAllah Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudah selesai videonya guys dan merinding asli merinding ketika orang-orang Palestina juga menyebutkan bahwasannya Wahai pemuda-pemuda Indonesia wahai pemuda-pemuda di Malaysia seperti itu ya kan uh, Datanglah karena pertolongan ya di akhir zaman itu datang daripada timur guys dan sesuai daripada Syekh Hussein kemarin juga disebutkan bahwasannya Malaysia, Indonesia juga merupakan negara yang aman, negara yang nyaman seperti itu, ya teman-teman sekalian. Selamat daripada peperangan besar juga seperti itu. Tapi kalau dari penjelasan Syekh Zainul Asri ini, masya Allah, ya Melayu itu daripada keturunan Bani Israel, ya Allah. jadi jadi Yahudi guys, ya keturunan-keturunan di situ seperti itu akan tetapi yang boleh mengalahkan daripada Yahudi itu sendiri ataupun Israel sekarang itu maka orang Melayu. Dan orang Melayu ini ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia guys, ya. Pantesan orang-orang istilahnya Israel ketika istilahnya Malaysia menyerang dan lain sebagainya memberi bantuan kata Ustaz Zanol Asri tadi bahwasannya Ketika disebutkan, Malaysia, dia bakalan diam. Dia tidak akan menembaki seperti itu. Allah, akbar. Allahu akbar. aku berlalu. Allah, aku akbar. Allahu akbar berlalu. Allah, sangat ya apa ya guys ya. Mungkin takut ya kepada kita. Kepada Indonesia dan juga Malaysia. Karena Allah, ya kan. Allah, Mereka tidak ada apa-apanya guys ya kan. Nah kita istilahnya Indonesia maupun Malaysia ini kekuatannya sudah dibanding mereka gitu kan Itu beda sudah gitu kan akbar Oke guys itu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Asli merinding ketika mendengarkan pemuda daripada Palestina ya kan Memanggil-manggil kita guys orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia seperti itu. Dan kalau kita lihat guys banyak sekali orang-orang Palestina yang mengibarkan bendera Malaysia dan juga bendera Indonesia guys ya. Karena kita itu jiwanya hatinya itu satu bersama seperti itu guys. Ingin juga membebaskan daripada Israel itu sendiri ya membebaskan negara Palestina.